Halo, yo WhatsApp Halo teman-teman kita main FIFA Mobile. Saya udah lama nggak main FIFA Mobile. Kali ini saya mau coba lagi main FIFA Mobile ya teman-teman. Oh, saya kemarin habis kena degradasi. Degradasi mulu coy. Tapi yang kena degradasi itu yang mode manager untuk yang bertarung one, by one nya Alhamdulillah nggak kena degradasi ya teman-teman. Kalau kena degradasi itu balik lagi ke semula. Misalkan saya nih. Uh, kelas dunia 1 nanti pasti kalau kena degradasi balik lagi ke kelas dunia 3 ya kan <laughs> Ada yang pernah ngalamin hal yang sama apa enggak? Atau cuma saya dong yang ngalamin hal kayak gitu <laughs> Parah nih bro, parah bro, masa saya kena degradasi? Degradasi men, degradasi, degradasi Ini lama amat download set 33,9 MB baiknya nyamuk bro di sini bro, masa ada nyamuk? degradasi coy champion league champion league champion league sambil nunggu buka puasa sambil nunggu buka puasa kita main fifa mobile fifa mobile saya belum sempat live streaming ya teman-teman sorry banget belum sempat uh, live streaming nanti mudah-mudahan saya sempet deh main, apa live streaming fifa mobile Insya Allah nyempetin live streaming FIFA Mobile uh. Tuh, kompensasi pemeliharaan Oh, kompensasi pemeliharaan, klaim hadiah Oke okay. Oh Bagyok, Bro Bagyok itu tetangga saya, Bro 108 Bro, very well, thank you, man. Dapat bagi lumayan lah, alamin. Nanti kita latih. Ini apa ini? Tautkan akun. Oke, okay, dapat 100 Klaim Oh, ini yang terbaru ya. Oke, okay. oke, okay, thank you. Wah, mau poin. Langsung ya teman-teman. Tuh, saya masih kelas dunia satu aja, Bro. Mau mencapai kelas dunia 3, nggak sanggup saya, coy. nggak sanggup. Susah! Susah bener, Bro. Mau mencapai... Apa namanya? Kelas dunia... Oh, lawannya fajar. Biasa aja. Dia tinggi, Bro. 120. lini tengahnya 115. Pertahanan 116. Barcelona. Saya sering nih ketemu Barcelona kayaknya deh Sering bro, ketemu Barcelona <laughs> Barcelona Oh tadu Oke Oke, come on, bro Weh Isit, shit. Cepet banget, bro. Ya, dia, bro. Oke, okay, men. Enak pelanggaran, men. enggak umpanku umpanku, Cuk oke okay. wow! wow! Pele, <laughs> thank you! bapak pilih! bapak pilih, Bro! thank you! ah, mudah-mudahan enggak akan ada kredasi lagi, saya puasan, Coy! Enggak naik-naik level saya. Tinggal saya enggak naik-naik kelas dunia satu mulu. Oke, okay. come on bro. Son. Oh. Oh. Oh. Aduh, dulu-dulu. Umpan jauh kasih ke Bapak Pele. Bapak Pele. Eh ini asli cuk ini ngebuk tadi bro masa udah saya pencet gak, udah saya pencet kak ini-ini bro? ini mengerikan sekali mengerikan sekali nih bro cok ngeri cok co, ngeri, co. co, ngeri co. co! oke okay. Kimik, oke. Ah! Kayaknya nggak oh! nyampe, bro. Saya bro serius, bro. Serius ini gua kayaknya nggak nyampe, bro. Oke okay, di babak pertengahan ini kepada Mas Fajar. Mas Fajar biasa aja. Oh, ganti nggak, bro? Menyerang coba deh, coba menyerang. Eh, malah bergaya, cuk Sorry, bro. Saya nggak bermaksud untuk bergaya seperti itu tadi. Sorry, tadi kepencet serius. Saya nggak bohong. Pernah kan, teman-teman? kepencet kayak gitu, pas lagi main dikira bergaya lagi. Uh. Saya tanah las. oke, okay, bro, PP, PP nggak bisa lari, cok! Oh. Wow! Mana? Ais, astagfirullah. Astaghfirullah! nanti. bola masih dibawa oleh Bernardo Silva! Bernardo Silva, ayo, Kostik! Oke, okay, Kostik, oke! Okay. Huh! Hampir, Bro, jangan sampai imbang, Bro! Kornel, Bro! Cok, jangan sampai masuk ini, Cok! Ras, Assalamualaikum warahmatullahi Wow, masih tendangan pojok, coy Ras, Toyota Toyota Ras Coo. Kalah saya coy Imbang satu sama, aduh Ini backnya kemana ini bro, bro kasih lah kasihlah. Wee, sorry sorry sorry men, sorry men. Ah oh, ini nih ini nih ini nih cow ini cowok. eh mau dikasih lagi? Wow, wow, hu Saya kalah bro 21. Astagfirullah, bro, cok beradik. Mau 81, puluh satu, bro. Aduh, ayo, uh. biji-biji. Aduh, bro, bro, emang ini begini. Saya yang paling... aduh, dua satu, tuh penguasaan saya Saya menang. Tembakan ke gawang saya kalah. Akurasi umpan saya unggul. Pelanggaran, aduh, oh, astagfirullah. Bro, bro, bro, bro, bro, kalau saya live streaming, kayaknya bakal dibantai nih sama temen bro, nih. Ini bro, bro Astagfirullah, bro Gimana ini, bro? Wah wow. Aduh Aduh, gak ada star pass, Perombakan ini, perombakan ini Perombakan ini Coba uh, Ini Pemain saya begini banget, bro Pemain saya, 103 Tadi saya dapetin ini nih. Mana yuk? Loh yuk, Pak Bagi yuk. Cf, dia harusnya ganti sama mana ya Cf, Cf tengah ya, biasanya bro. Wu, oke deh, saya kalah cu, nanti kita main lagi, nanti kita main lagi. Uh, ini kayaknya udah mau buka puasa ya bro. <laughs> bro, sorry, saya kalah, emang kalahan banget. <laughs> oke next kita main lagi Vivo mobile ya teman-teman. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye, see you. Bye-bye, see you.